Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke teman-teman, kali ini kita akan mengumpulkan mainan yang berserakan nih teman-teman Wow, teman -teman bisa lihat itu banyak mainan yang berserakan Oke, kita akan mengenali namanya satu persatu teman-teman Oke, let's go ikutin terus kegiatan kakak teman-teman Kita akan mengumpulkan dan mengenali namanya satu persatu Oke, wow, ini kakak sudah menemukan wadah teman-teman Untuk mengumpulkan mainan teman, teman wow ini kakak ambil dulu satu teman, -teman. wow ini ada t-rex teman-teman ini ada t-rex warna merah wah keren sekali kita taruh dalam kita ambil lagi teman cari cari cari wah ini kakak menemukan lagi teman, teman ini ada apa teman ini juga dinosaurus teman teman dengan tanduk banyak warna coklat kita taruh ke dalam wadah oke okay. kita ambil lagi teman, -teman. wow Ini dinosaurus <tuk> dan tanduk-tanduk banyak dekornya Oke kita masukkan ke dalam wadah teman-teman Wah ini juga ada bola basket teman-teman wow. Ini bola basket warna oranye dan garis-garis hitam Oke kita fokus cari mainan itu teman-teman Cari mainannya Wah keren sekali Oke teman-teman Wow ini kakak mendapatkan lagi teman-teman Ini dinosaurus teman-teman Dinosaurus kepala panjang Dan ini warna coklat Wah keren sekali Kita taruh ke dalam wadah Ambil teman-teman Wow Oh, kakak menemukan lagi teman ah, Ada dinosaurus warna hijau teman Wah keren sekali Kita masukkan dan tempatkan dompet Wow keren Oke kita cari situ. Wow Ini kakak menemukan bola sepak seluruh dunia teman Wow Bola sepak seluruh dunia ini bendera-bendera Wah keren kita taruh dan kita hitung teman Dapat berapa sudah kakak hari ini untuk bola-bolanya Kita taruh ini bola basket Dan kita ambil teman teman-teman Wow Ini dinosaurus teman dan ini juga dinosaurus, lihat teman-teman Dan ini juga dinosaurus, lihat teman-teman Dan ini juga dinosaurus Dan ini juga dinosaurus, oke okay, teman-teman Sekarang kakak akan hitung berapa Kakak dapat berapa untuk mainan, teman-teman Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wow, ada 8, belah besarnya ada 2 Dan binatang dinosaurusnya ada 5, oke okay, teman-teman